Nah sini guys dari Atrache Channel guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya Let's go Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Untuk ini Atrache Channel Royal Brunei Wow Ini Sultan Brunei ya guys ya Berkunjung ke Malaysia karpet merah guys nah ini PM DSAI yang baru ya Masya Allah wow bisa ganti lagi Ini mungkin uh, temu ramah seperti itu ya, atau resmi ya guys ya, pakai jas-jas ya atau gimana? Oh enggak masya Allah. Saya kira pakai jas. Ternyata ini kayaknya sesi santai ya. Ah, lawatan, lawatan khas Baginda ke Malaysia. Oke. Okay. Masya Allah, sangat akrab sekali, guys! Masya Allah. Semoga beliau-beliau ini diberikan Senantiasa kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ini pangerannya yang di belakang ini ya Masya Allah Ini agak-agak ini ya guys ya Suara pesawatnya itu guys Masya Allah Oke okay, ini Sultan Brunei Oh langsung masuk guys Menjadi drive Driver ya Masya Allah untuk uh, PMDS AI oh, Singkatan yang akan Istilahnya dikenal oleh masyarakat Tentunya nanti Masya Allah Wow, seronok ya, guys! Gitu. Ya, masya Allah. Wow, wadah! pengawalan pastinya di sini dan kita lihat ada sepeda motor gede ini guys keren wow mantap asli ya Allah sangat-sangat serono ya tiba-tiba Sultan Brunei ini berkenan Untuk Pandu sendiri Keretanya Dari bandara ini guys Di airport mungkin ya Langsung ke Putrajaya Masih mengobrol beliau Masya Allah Oke sudah jalan guys Wow, masya Allah, ini orang-orang penting, guys. Masya Allah, oh telat nutupnya, oke. Okay. Ini uh, mendaratnya di mana ya guys ya? Mungkin di Angkatan Darat ya? Karena ada pesawat-pesawat terbangnya juga yang pesawat tempur gitu guys tadi guys ya. Wow, masya Allah seronoknya. Oh udah sampai ini guys. Ya cantik banget ya. Pemandangannya cerah, ya. Langitnya juga cerah, gitu, guys. Wow, seronok sangat! Oke, okay. seri perdana Putrajaya. Oke, okay. ini uh, wartawan semuanya yang meliput juga nungguin guys, nah ini guys. Oke, okay, sudah datang di situ guys. Oke. Okay. Masya Allah. Semoga beliau sehat selalu ya guys. Masya Allah. Okay. Asli, not asli. Oh, foto dulu, foto-foto dulu, oke okay. Masya Allah Oke okay. okay guys, sudah selesai video dan itulah tadi ya guys kebersamaan beliau-beliau ini ya PM ke-10 Malaysia dan juga Sultan Brunei dan Masya Allah ya yang kita lihat tadi adalah kebersamaan mereka itu sangat-sangat hangat Sangat-sangat istilahnya membuat kita tuh yang melihat senang seperti itu guys Dan apabila kita senang melihat orang lain berarti ada ketenangan di dalam hati mereka Seperti itu guys Wow keren banget ya Allah Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya guys ya Sultan Brunei nak tunjuk bahwa dia amat menyokong perjuangan Anwar Dan pemilihan menjadi PM10 berbanding PM-PM yang sebelum ini Anwar PM yang strong dan steady Wow The best asli ya Terbaik Inilah penghormatan yang paling berharga Dan menunjukkan keikhlasan hati Sultan Brunei dan PM Malaysia Wow PM yang terbaik dihormati dunia Sejak merdeka Terbaik memang sebagai rakyat marhain, saya amat bangga bila mana PM saya dilayan macam nih oleh seorang sultan yang sangat dikeruni di dunia. Wow, keren banget, asli mantap banget, guys! Ya, dan apa ya, kita lihat memang sejak pertama kali sampai turun dari pesawat dan sampai kepada kediaman seperti itu, itu memang masya Allah. Ya, sambutannya sangat meriah sekali, dan juga bisa dikatakan kita yang nonton aja itu. Kebawa gitu kebawa seneng seperti itu guys Dan itulah bukti bahwasannya keikhlasan di dalam hati mereka ini Masya Allah membuat semua orang itu berbondong-bondong ingin melihat seperti itu guys Dan banyak juga dari PM10 ini ya kan berita-berita maupun video-video pendek Yang menyebutkan bahwasannya beliau ini sangat-sangat sederhana Dan juga macam apa ya disukai oleh rakyat Malaysia macam itu guys saya sebagai rakyat Malaysia doakan semoga PM ke-10 jadi PM yang dihormati seluruh dunia Syabas ya Masya Allah Saya sebagai rakyat Borneo sangat bersemangat sebagai penduduk Malaysia Cinta pada negara ini ya kan? ya Karena ada pemimpin yang dihormati oleh negara lain Disambut dengan baik negara lain Terbaik ya PM ke 10 ini Wow, oke okay, guys mungkin itu saja video kali ini Gimana menurut teman-teman silahkan komen di bawah Saya Pamin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh